Apa yang akan terjadi di dunia setelah Dajjal mati dibunuh Nabi Isa? Ketika Nabi Isa telah sukses menjalankan misi dari All Subhanahu Wa Taala untuk membunuh Dajjal, All Subhanahu Wa Taala mewafatkan Nabi Isa. Setelah Dajjal binasa, umat manusia hidup penuh kedamaian. Tak ada lagi permusuhan di antara manusia. Setelah itu All Subhanahu Wa Taala mengirim angin lembut dari ar Arhasyam, Palestina yang membuat setiap orangnya memiliki iman wafat. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dijelaskan bahwa selepas Dajjal binasa, manusia hidup damai selama tujuh tahun selanjutnya setiap orang beriman wafat. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Allah mengutus Isa ibu Maryam seperti Urwah bin Masud, ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama tujuh tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah syam lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa dia mencabut nyawanya hadis riwayat muslim nomor 2940 maka setelah angin lembut berhembus dan seluruh orang beriman wafat hingga tak ada lagi yang menyeru lapas Allah subhanahu wa ta'ala maka yang hanya tersisa di muka bumi adalah orang-orang durhaka mereka kemudian berbuat maksiat sesuka hati mereka. Dan ketika telah mencapai masa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan seluruh alam semesta atau terjadinya kiamat kubra. Sebagaimana diriwayatkan An-Nawas bin Sam'an. Tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut sehingga angin tersebut mengambil mewafatkan mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka lalu diambilah setiap ruh mukmin dan muslim dan yang tersisa hanyalah manusia yang paling durjana mereka menggauli wanita-wanita mereka secara terang-terangan bagaikan keledai maka kepada merekalah kiamat akan terjadi hadis riwayat muslim